Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BWA yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tim BWA telah selesai menyalurkan dana zakat untuk 21 penerima manfaat di Dusun Kedung Mulia, Pasir Kaliki, Karawang, Jawa Barat. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BWA yang telah menyalurkan dana zakat kepada warga saya. Dalam program zakat, Fir to Fir BWA, untuk itu saya, Moskow, suara selaku Kepala Desa Pasir Kaliki, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, mengajak seluruh umat Islam untuk menyalurkan dana zakatnya kepada BWA agar semakin banyak lagi penerima penerima manfaat dapat terselesaikan permasalahannya.